Satu kenok, satu kenok Tetap santuy, kita looting-looting dulu nih Ngeri gue jadinya, bener deh Gue ngeri jadinya You got a in me You got a friend in me Yo jumat sama bro apa kabar semuanya? Halo ma bro. Kali ini ma bro ocha main arena breakout lagi ma bro ya. Cuma di konten ini ma bro akan sedikit lebih seru ma karena ocha akan beli senjata termahal ma yang ada di market arena breakout ya. Wah. Wow. <tuh> Ini akan menjadi konten yang amat sangat menegangkan, ma bro. Karena Ocha pas main nanti, ya pastinya Ocha akan takut kehilangan barang-barang Ocha, ma bro, Jika mati, ya, aduh. Misal ada yang kill gue, itu orang pasti bakal kaya banget, ma Bro, ya. Karena bisa ngelut, lootingan yang sangat mewah, ma Bro. Oke. Okay? Langsung aja kita ke market, bro. Kita lihat nih, senjata termahal di arena breakout itu apa, bro. Oke, okay? di sini kita bisa beli, bisa jual, bro, Bisa, ya, semacam itulah lah, bro ya. Trading lah ya. Kalian bisa beli murah, dijual mahal ya. Atau kalian bisa beli uh, mahal, dijual yang murah ya, kan? Kalau BU. <laughs> Oke, okay, langsung ke GAN aja, bro. Di sini ada VAL 416. Coba kita ke VAL dulu nih. Senjata VAL. Seratus enam puluh ini senjatanya ya paling mahalnya. Kita coba yang lain nih. Ada F2000 men. F2000 cuy. Ini seratus tiga men. Ya, kalian tahu sih F2000 tuh senjata PB. buat ya. Wajah <tuh> tau senjata ini dari PB cuy. Masalahnya bro. Kita lanjut ke air 57 Harga paling tinggi berapa? Seratus ribu. Oke, seratus ribu tuh juga bukan uang yang gampang didapetin, ma Bro ya. Oke, apa 7 n? Coba kita cek, seratus empat ribu. Oke, masih mencari yang termahal nih. Kira-kira apa ya yang termahal, ma Bro? 416, satu Let's see, dia punya berapa? Lima ratus ribu, ma Bro. Wow, oke, sih. Ini worth it gak sih? soalnya kan kalau di market gini ma bro orang tuh bisa aja iseng ya dijual mahal gitu kali aja ada yang beli ya kan nah itu keberuntungan dia misalnya ada yang beli ya wow ya dari attachmentnya sih ini bagus senjatanya ma bro ya attachmentnya sudah lengkap bro oke yuk kita langsung saja ke m 41 a cek nih m 1 yang jual tuh banyak banget 500an ya senjata ini dia mah, Bro 595.357 Oke, Menurut kalian worth it gak nih ya? Apa kemahalan? Kita bandingin deh sama yang Di bawahnya nih lima ratus ribu. Perbedaannya apa sih? Uh, sepertinya kalau dari statistik mahabroh ya, ya tetap sih ini. Yang paling tinggi tuh yang 590 ribu Coba kita bandingin sama yang 200 ribuan Ini lompatnya jauh banget harganya cuy. Sebenarnya masih lebih tinggi yang 590 ribu Ini ya ya Tapi statistiknya itu ya Memang lebih tinggi sih ya ribu ini mabro Udah deh langsung aja mabro coba beli ya Oke Aduh Oce masih mikirin nih Oce bakal selamat gaya ya pakai senjata ini Bro. Oce masih mikirin beneran deh Oke. Kita ke gun Habis itu kita pilih senjata keduanya, Ma Bro. Ocha mau sniper, sniper. Nih, AX50. Ini sniper, one shot, one kill, Ma Bro. Kita langsung cek aja harga tertingginya berapa. 500.000 juga. Aduh, beli gaya, beli gaya, beli gaya. Ini udah beli aja deh. Ya, bisa oke, okay, Ma Bro, beli aja kita ya. Setelah itu kita ke pistol, Ma Bro. Nah, di pistol ini, ada MP9, submachine gun nih, Bro. Ini mantep, sih. Kita beli juga deh yang paling termahalnya. Dua puluh sembilan ribu. Oke. Okay. Ya, mantap jiwa, ma Bro. Abis ini, ma Bro, Oca mau setting-setting kayak pelurunya, magazine-nya ya kan. Kita masuk-masukin dulu kesejatannya ya dan kita bawa juga kertas beberapa ya. Karena ini memang perlu waktu untuk mempersiapkannya ya, Ken. Kan? Iya, Oca udah atur semua gear-nya nih, Mabr, ya. Nih, 41 sudah ya X 50 sudah Oca pasang beserta dengan magazine-magazine-nya, ma Bro ya. Nah, ini Oca bawa, Mabr, kita harus bawa minuman, Made kit ya kan itu penting sekali painkiller apalagi bro itu juga penting seperti biasa mabur kita langsung aja ambil miss nya ya ke kontak ya habis itu kita ke flatland ya nah habis ya. itu ke tas nah kita terima nih misi nya sekarang kita main ke map valley ya langsung aja terima dan pakai yang take ops langsung kita next pilih map valley next lagi belum download, ah, kita download sama bro ya. Iya, bro, aja sudah di dalam lobby ya. Kita sudah party lagi nih berempat nih. Misalnya, kalian mau main aktif nih, aktifin nih itu uh, centang yang kanan ya, deket map itu rengket ya. itu diaktifin aja. Bapak, yuk langsung kita start. Wait. Siapa yang belum ready? Lama kali bro. Nah, langsung aja ya kan? Eh, eh, Hehehe. Ini akan menjadi yang sangat seru. Sekali, bro. Yuk, bro, cek sudah di dalam game. Wah, gokil juga nih sniper. Ocha agak aneh bentukannya, bro. Wih, wih. Uh, semakin mahal, semakin aneh nih senjata ya. Ini sebenarnya sih cocok buat gelap-gelap ya. Untuk yang gelap-gelap, Ya udahlah, oke. Okay. Jadi gitu ya. ya Copot masker dulu deh ma bro Nah kita copot masker kita ya kan Ini oh, teman-teman kita uh, bisa diajak ngobrol gak nih Ya Kalau sebelumnya kan konten sebelumnya oce oh, bisa ngajak ngobrol Hey bro Coy coy coy halo Bro Halo bro Halo Halo uh, Ini scope nya sama semua ma bro Wah gila sih Kenapa harus yang begini loh ya Sekope sama semua tapi ini kita bisa bunuh yang cacing-cacing ya. Yang suka jadi cacing mah bro. Yuk, jangan lupa kita uh, ke tas ya. Nih, kan ada misi tuh. Kita suruh ke frontal position, supply camp Valley. Valley dulu nih, yang deket a few moments later. Halo bro, bareng bro. Stick together bro. Go to Valley, go to Valley. Kita teman gua nggak dia mau ngikutin gua deh. Padahal gua akan carry mereka. Tadi, sampai dulu. Bocah pake pistol dulu aja deh, Ma Bro, Ya, <laughs> senjata termahal kita lihat deh, Ma Bro. Kalian lihatlah ini ya, M4 -nya dikasih scope yang sangat-sangat jauh ya, kan? Class bet di ini. Nah, pusing gak sih begini, Ma Bro? Pusing gak sih? Woi, langsung putih-putih begini ya? Nggak apa-apa lah ya. Ocha tetap harus bertahan nih sebagai tanggung jawab Ocha membuat konten senjata termahal, ya kan. Kalau misalnya kalian gak suka ya bisa dijual lagi nanti, kan? Ya Ma Bro, Ocha mulai mendekat ke tempat mission Ocha Ma Bro. Ya, kita harus checkpoint di sana ya. Capek banget, weh Berat banget ini, ya. Bawaannya berat bener. Nah di toolbox toolbox ini nih biasanya tuh ada barang-barang mission gitu loh mah bro. Ya jelek tapi isinya bro. bro. ini Ocha mau ke vale kita ke Valley ya. A few moments later. Bro beneran dah ya? dari tadi Ocha belum melihat orang loh bro asli. Kita minum dulu deh ya kita minum lemon dulu. Karakter Ocha tuh gampang cuape ya kan apalagi senjata itu berat-berat gini bro. Lihat di sini ada apa nih? Home First Aid. Ya sebenarnya udah banyak First Aid sih. Apa nih? Endurance Injeksi. Anjay Yuk, biar tambah semangat ya kan. Larinya jadi lebih awet nih. Kalau kita pakai suntikan barusan, nggak tahu sih. Gara-gara minum juga kali ya. Mana musuhnya kawan? Kosong lo ya. Eh, itu ada orang gak sih? Eh, kayaknya ada orang bro. Wew, santai santai, santai santai santai santai. Gila kali ya, eh. gila nih orang nih. gue baru nyari orang udah ketemu orang aja. cabut dulu deh sakit bro sumpah sakit, kalian lihat orang gak sih, sumpah nggak kelihatan bro, sumpah nggak kelihatan dah, nggak kelihatan asli, ngeri gue jadinya, bener deh, gue ngeri jadinya, gue jadi ngeri panik nih. Gak kelihatan sumpah aneh bro senjatanya tuh agak aneh senjatanya gede banget skopnya hmm, mati loh bantu gue bro nah ini temen gue nih satu kenok, satu kenok bro bantu gue bantu gue, bantu, sakit nih gue bujuk gue Uca harus bertahan sama senjata mahal ini ya kan ah mati dia kalau gue kagak bertahan mah cumpah gue maju aja kali ya mati dia bro udah aman ya aman oke okay, aman Reload dulu Skopnya harus kita cabut gak sih? Supaya ini attachment banyak banget senjata, ma Bro. Kalian bisa lihat ya, ini attachmentnya banyak banget, cuy. Nah, dah begini udah mantep nih senjata ya. Senjata mahal gue bikin jadi murah, gak apa-apa. Senjatanya lihat deh, ma Bro. Kita minum dulu, kita minum dulu, kawan. Tetap santuy, kita looting-looting dulu nih. Ampun, ampun, ampun. Ah, ampun. Dia punya HP, oh, level 24, Bro. Oke. Okay. Kita ambil-ambilin aja minumannya ya. let's go. Dia nungguin gua rupanya. Hahaha <laughs> Ini mahal, gua bikin mikir nih, Lu coba dah. Lanjut. Ke sini, bro. Kita looting lagi. Dia punya HP. Set level 24 juga ma bro Ini orang mabar kayaknya satu tim sih Bukan bot ini coy, bukan bot asli Armor Oce aja Tadi Tembak-tembak gitu kan Sampai mau mati Oce ma bro ya Kosong ya, ada orang lagi gak sih Kosong kan, yuk mari kita jalan teman Oce mati ma bro Satu orang mati nih udah di sini nih Kalian lihat tuh ya ada dog tagnya teman kita Nomor tiga lagi AFK. Satunya, wah, gue nggak tahu sih mana. Gue nungguin teman gue nih. Ayo hey, Bro, move, move, move, move. Apakah kalian melihat orang? Mata kita harus jeli di sini, men. Sumpah, sumpah, sumpah, sumpah, Woi Woi, woi. Ya Allah! Gitu ya, badah. Ya, mati mah, bro. <gat> mati cuy. Kagak kelihatan orang, kagak kelihatan orang. Ah, cuy itu orang kaya loh langsung. <gat> itu orang kaya loh langsung. Beneran dah, itu orang langsung kaya mah, bro. Percayalah padaku. <gat> ya, giveaway aja sih ya. Giveaway aja udah. Asem tuh orang emang. Nah ini nih yang Ocha nggak suka ketika udah mati Ma Bro ya karena kita pasti frustasi banget cuy ya frustasi sekali Bro. Nah karakter Ocha lihat tuh Ma Bro ya jadi seperti ini, ya. Aduh terasa ngulang lagi men men ya misi nggak selesai barang-barang pun hilang kita ke karakter wah orang yang ngambil barang-barang Ocha. Kamu menjadi sultan sekali ya untung untuk historis senjatanya masih uh, banyak nih ya masih ada AKM sama pesimian pulau cek yang konten sebelumnya udah pakai mah bro oke okay? coba kita ke halte mah bro nah di sini nih misalnya kalian mau main lagi mah bro ya mau start lagi sebenarnya bisa ya tapi lebih disarankan kalian harus menyembuhkan karakter kalian dulu ya mah bro nih kita use aja nih ya kan oke okay. Pakai first aid, first aid Kita pakai aja semuanya Sampai uh, karakter kita pulih Semua tuh, ya kan ada durability nya tuh Ya kan Nah ini udah semua nih, udah aman lah ya Minum jangan lupa nih Minum, minum, minum, minum Nah, makan, makan, makan Nah, udah aman Udah 100 per 100 lagi Habis itu kita bisa main lagi ma bro. Dah, seperti itu aja. sebenarnya agak disayangkan sih, coba ya, baru bentar lo main ya Tapi ya, inilah game FPS realistis, mah, bro. Ya, bener-bener seperti perang real. Ya, kalau kita mati, ya sudah hilang barang kita. Ya kan, sangat realistis banget, kan? Uh, asem nih game. <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, BTW, gear gua itu value-nya itu, mah, bro, sekitar satu juta lebih, ya. Satu juta lebih, lu bayangin, lu harus main berapa lama tuh untuk dapetin uang sebanyak itu malu ya. Kalau nggak salah tepatnya tuh satu lima juta, kalau nggak satu empat jutaan ya ya. Senjatanya aja dua itu udah satu juta main, belum sama pelurunya, belum sama pistolnya. Wuh! Mantap ya, yuk di ma Makasih banget udah menonton kayak gitu aja tuh. Di kali untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, ma bro, ya jangan lupa di share ke teman kalian, subscribe, dan aktif loncengnya, Mabru. Terus, untuk kalian yang yang lagi nyari akun game, ya, akun COD, PUBG, pap GF, atau nanti mungkin ada game arena breakout ini, langsung aja follow Instagram ma bro atau kalian yang perlu bantuan push rank langsung aja follow Instagram @kitajublinMabru. See you, Mabru, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next!